Oke okay. Balik lagi bersama Arum Udah lama kita nggak ngonten. Hari ini kita ngonten aja ya. Ya biarpun cuacanya agak agak agak gerimis ya kan. Hari ini kita mau ke bukan mau bukan mau ini sih. Cuma mau apa? Beli oli doang servis nih motor. Karena ini motor udah sebulan ya eh, sebulan, sebulan belum ganti oli, sebulan lebih meren karena emang pemakaiannya nggak jalan jalan jauh sih cuma sekitaran sekitaran Bandung aja ya dalam kota lah, keluar kota jadi ya sebulan masih aman lah jadi kita sekarang mau beli olinya dulu beli olinya biar ya banyak yang tahu juga kan soalnya banyak yang nanya, bang motor ini perawatannya gimana, ribet nggak? Untuk olinya hitungan jam atau enggak, kalau hitungan jam sih enggak ya, karena ini motor apa mesinnya semi, semi SE jadi enggak ya. Buat masih aman lah buat harian, jadi untuk pergantian oli servis rutinnya tuh enggak hitungan jam. Kan kalau motor-motor SE kayak gitu kan itungan, itungan nah, itu hitungan jam, kalau ini mah enggak. Ini ya, kayak motor biasanya aja sih. Kalau emang patokannya tergantung pemakaian. Kalau pemakaiannya buat perjalanan jauh terus ya paling dua minggu sekali. Kita beli olinya dulu di apa di atas sini. Cuma hati-hati karena di sini banyak polisi. Di sini rawan tilang tuh di atas. Cuma bengkelnya nggak sampai ke terminal ya. Bengkelnya sebelumnya tuh. Di sini itu rawan tilang. Yang pertama diincer itu plat plat luar selain plat D. Jadi biarpun motor lu standar, lengkap, spion apa semua orisinil semua, kalau plat lu misalnya bukan D atau F, misalnya plat F atau B luar Bandung Ya udah, tetap ditilang, bukan ditilang sih, di, diberhentiin maksudnya. Belum tentu juga ditilang cuma diberhentiin doang. Karena kan mungkin Lawan indikasi motor curian anjay. Cilimak pasti macet bro. Kita beli oli mungkin terus apa lagi air radiator meren air radiator C kita belinya di Ledeng Motor saya kasih moto 5100 moto 5100 1040 sama air radiator ada apa aja apa? Air, radiator. air radiator situ aja lah yang yang... apa sih namanya udah yang malup aja lah sama ini ini aja dua ini. Ini sama yang Kunci motor tadi mana anjir? Lupa incuk. Oke okay, udah, kita udah beli oli. Jadi olinya tadi itu dia pakai motul 5100 nih jadi olinya makin moto 5100 yang 1040 tapi bebas sih mau pakai 1040 atau 14 apa, 1550 juga bebas sama sekalian ada air radiator air radiatornya pakai murah murah-murah yang maluk pakai yang murah-murah air radiatornya mah yang maluk tapi lumayan bagus juga sih yang maluk Pintar, akangnya teh. Markir gitu ini. Terus, aing rek mahai, ya teh. Akang, akang. Jadi kita ganti, sekalian sama radiatornya. Karena kemarin waktu ganti selang, air radiatornya ini sih dikuras, bukan kuras sih banyak kebuang lah. Ini lewat mana lagi? Lewat sini, mau gak mau. Lah maksudnya kita harus lihat dulu ada yang jalan potongnya yang muternya kalau nggak ada nanti keterusan sampai atas mampus cuk cara sini plat luar, kenal pot itu tuh yang paling dilihat Masih gini, pengennya sama nyuci sih sebenarnya hari ini teh apalagi ini kan Jumat malam Sabtu ya kan NR motor-kotor kayak gini anjir kemarin kan hujan badai ya kan. hujan daerah Soekarno atas anak banjir anjir. tergenang akhirnya motor-kotor pengen dicuci tapi pas lihat keluar kosan anjir hujan cuk Nah sekarang cuacanya sedang tidak baik-baik saja, bukan tidak baik-baik saja sih. Lagi hujan. hujannya di atas jam 12. Ah motor kotor dicuci atau enggak ya? Sayang duit anjir kalau cuci mah kita ganti dulu olinya maunya ganti sendiri sih cuma nggak tahu sih jadi ya gitu untuk masalah perawatan mah nggak mahal-mahal amat terus untuk spare part juga motor ini ya udah ada maksudnya udah disediain sama pabrikannya juga tinggal kita pesan aja ke mereka motor ini juga udah hampir berapa bulan di sama ini. 5 bulan datang deh motor bulan apa ya Maret gitu Maret Aman pemakaian teh jadi motor ini yang ngegantiin WR selama WRT masih di bengkel Kan WR udah berapa bulan tuh nggak keluar-keluar bengkel Jadi ya udah motor ini yang ngegantiin Jadi make motor ini kemana-mana full buat harian Buat jalan-jalan buat latihan-latihan Willy Pokoknya digeber terus lah motor Anjir di sini kering Cok kok bisa gitu anjir, di depan sana basah, di sini kering emang aneh hujan di Bandung mah hujannya tadi sekat-sekat anjir, kayak kosan jadi di sini hujan, di sini kering, bisa gitu jauh pengen nyari makan dulu lah, ntar lapar <laughs> jadi gitu, motor ini tuh udah pemakaian udah full harian lah sama saya udah berapa bulan gantiin WR yang masih di bengkel sampai sekarang belum beres-beres kalau nggak ada motor ini udah nggak tahu, udah nggak bisa ngonten sama sekali kayaknya. Dan untuk selama pemakaian ini nggak ada keluhan. Untuk masalah mesin, kayak misalnya dia kan kayak Kalex dua setengah, apa penyakitnya kayak dua setengah kan tahu sendiri, overheat, panas, di kaki baru pakai bentar udah panas gitu kan. Kalau untuk motor ini nggak, ya panasnya mah nggak <tuh> sepanas kayak dua setengah sih. Kalau kayak 2.5 tengah emang panas. pisan. dia panasnya ya emang sih, kalau pas macet doang, kayak macam-macam apa macet-macetan macet baru ya. Kerasa panas, tapi kepak panasnya enggak, enggak over lah, enggak sepanas Cilek. Dua setengah standar, sih, karena dua kan 250 juga mesinnya. Terus untuk settingan BBM-nya juga ini udah di setting irit, irit pisan paling irit. Pokoknya ya, sebelas dua lah sama kayak dua setengah. Kayak dua like setengah kan injeksi, tapi masih boros, tetap boros. Ya, untuk konsumsi bahan bakarnya sama, kayak dua like setengah, sebelas dua belas. Karena ada sama siader punya siader juga kan gitu kan. Dan untuk masalah tarikan, kalau motor ini sama kayak dua like setengah atau dt dua setengah, dia menangnya di putaran bawahnya, putaran bawah ke tengahnya. Jadi motor ini tuh lebih galak torsinya daripada KLX 2.5 dua setengah. Cuma kalau treknya panjang, atasannya kalah dia sama kayak 2.5 dua <coughs> setengah. Karena dia dari bawah ke tengahnya Galak Nanti di putaran atasnya dia te datar gitu. Kayak ya gitulah pokoknya. Jadi minta minta turun gear lagi. Nah, ini kan udah pakai gear 44 belakangnya. Kayaknya minta turun 40 lah, 40 puluhan, empat puluh buat ngejar top speed. Udah sering pokoknya kalau-kalau jalan sama teman pakai kayak lag dua setengah coba-cobaan terus aja. Jadi nanti bukaan awal starting motor ini yang menang. Pas udah atasan langsung ketinggalan aja. Ngejar. Ya iyalah orang kayak lag dua setengah, gearnya kecil. Aja. Ini gearnya besar empat empat. tak turun. Nyari ayam geprek di Balik lagi. Terus kemarin juga. Apa ya? Mungkin enggak tahu mungkin karena keseringan pakai motor ini. Terus pas pakai WR, nyoba WR waktu itu kan. Itu tuh rasanya kayak kayak beda gitu nih. Terus kemarin tuh pas pakai WR tuh rasanya suka kayak berat ini, berat pisan. Karena kan pakai motor ini kan ringan, enteng. Motornya itu 250, tapi bobotnya tuh kayak 150. 11 12, bukan 11 12, malah lebih ringan ini daripada kayak 150. Makanya, bawah ini tuh enak, nyaman gitu tiap hari deh. Karena enteng, cuma emang rada tinggi sih, lebih tinggi dari WR, lebih tinggi sedikit lah dari WR, terus lebih gede juga kan? Makanya kemarin pas nyobain WR, Kayak, kayak gak enak anjir, udah nyaman pakai motor ini gitu. Ingat, apa motornya ringan, tenaganya galak. Ah, jadi kalau... Speeding speeding pakai motor ini tuh enggak ya nggak malu maluin lah. Kalau pakai wr terus yang lain pakai pada pakai kayak dua setengah dt dua setengah kalau nr riding kayak gitu aja ketinggalan atuh. <laughs> kencang kencangnya wr juga ya, yang kata yang terkencang di kelasnya juga tetap aja nggak bisa ngejar dua <laughs> setengah Kita bawa oli nanti tumpah olinya Dari ayam geprek dari tadi nggak ada anjir. Sebenarnya sih kalau buat trabas motor ini lebih oke sih. Motor ini lebih oke buat trabas karena apa? Emang motornya kan off the road, harganya pun cuma 40 jutaan ya kan 250 cc. Kalau mau buat trabas apa? Dia lebih ya lebih Siap dipakai gitu tinggal gas. Dari kaki-kaki semua udah tinggal gas, mesin nggak perlu rubah ini itu lagi, udah tinggal gas. Pokoknya udah enak. Ketimbang make WR waktu terabas tuh capek. Capek bener nguras tenaga kalau pakai WR terabas tuh. Lagi kalau udah jatuh, ah, udah lagi posisi capek motor jatuh. Banguninnya cowok dua orang Hajar. Jawa ya libur gumpul. Bapak ini aspi mau libur. Sudah dua Oke, tadi udah ganti oli, udah ganti air radiator, udah makan, udah beres. Tinggal cuci doang sih. Tadinya udah lihat matahari udah seneng ya kan. Niat mau cuci cuma... Aduh, ternyata hujan lagi cok. Padahal baru kering jalannya jadi ya udah daripada kita nyuci dua kali nanti mending nanti aja nunggu udah nggak hujan lagi ya. ah jadi ini dia motornya di udah pakai motornya itu udah ya hampir berapa bulan lima bulan empat bulan lah. pengganti WR selama WR masih di bengkel belum beres sampai sekarang jadi ya motor ini yang nemenin kemana-mana ah, kalau bicara nyaman enak tenaga lebih ke ini sih daripada WR jauh sih emang 250 sama 150 ya kan. cuma range harganya sama ini kan 40 40 pun tiang yang GZ2 kalau yang GZ1 kan kemarin 36, 36, 37 Cukanya motor ini tuh biarpun dimensi motornya tuh gede CC nya 250 tapi dipegang tuh ca, enteng anjir, berasa bawa 150, KLX 150 kenapa? karena ini dia. Rangkanya yang dipakai itu full aluminium. Kekan sama kaki-kakinya juga. Jadi. Ngurangin bobot lah. Banyak yang bilang. Ah gantengan WR lu bang. Gantengan ini daripada motor ini. Ih. Salah cuk Motor ini kalau dimodif. Bisa lebih ganteng lagi dari WR. Cuma. Terkendala budget. <laughs> Budgetnya masih belum mencukupi. WR mah kelihatan ganteng. Karena ya emang. Part modifnya aja yang banyak. Cuma kalau gantengan ini mah sama ini tetap cuma ini kalau dimodif partnya pakai CRF 250 bah, lebih ganteng lagi karena Part-part modifnya sama kayak CRF 250 ini yang diganti cuma ini doang sih headlampnya depan oh, kotor lagi ini headlampnya pakai Beta RR dari Harvey Motorcross atau Hrv Hrv MX sama spakbornya pakai KTM 85 yang 2020 dari Hrv juga sebenarnya headlampnya pakai sama spakbor cuma karena nya lebih ganteng pakai spakbor KTM 85 daripada spakbor bawahnya. Ya udah gue pak gua, gua pakai spakbor yang KTM 85 biar lebih cakep look-nya ya kan. Ini hari Jumat ntar NR nggak tahu hujan nggak. Kalau hujan ya udah diem aja di dalam kosan. Udah sih paling projectnya motor ini tuh pengen ganti speedometer KTM. Cuma nanti aja dulu lah. Duitnya masih belum. Ada sih duit cuma kan buat keperluan lain juga. Soalnya motor juga WR mau dibayar belum. Jadi jadi. Jadi takutnya apa? Nanti duitnya kepake motornya jadi nggak ada duit buat bayar. Jadi ya udah kita gini aja. Soalnya gini aja udah cakep Anjir Pengen ngecat velg warna merah cuma nanti aja lah. Terus banyak yang bilang juga kan, motor ini tuh bak mirip sama Fiar. Kalau dibilang mirip, iya emang mirip. Cuma dari bodinya, detailnya kalau dilihat bodinya tuh beda. Sama dari rangkanya Bahan rangka sama bahan swing armnya Kalau mesin emang mirip VR sama Cuma untuk bagian rangka sama kaki-kaki Swing armnya USD itu beda Kalau VR rangkanya modelnya sama delta box VR250 kan Modelnya sama delta box Cuma bahannya besi Makanya VR tuh yang mirip kayak gini tuh dia lebih berat kayak banyak yang bilang berat berat itu yang berat mafiaar kalau ini mah bahannya almurang rangkanya makanya dia ringan beda sama fiar modelnya kalau dilihat rangkanya tuh dari sekilas tuh lihat sama dilihat tuh mirip cuma bahannya besi sama dia rangka belakangnya tuh kalau fiar sama kayak gini model subframe cuma ini kan aluminium kalau fiar tuh subframe nya juga besi terus kaki kakinya juga swing arm nya fiar pakai besi juga kalau ini kan aluminium swing arm nya ringan ini pernah pernah nenteng pegang cuma dua kilo lebih kayaknya soalnya dia swing armnya sama kayak CRF dua setengah. sebenarnya yang bikin lebih kelihatan mirip pisan tuh headlampnya sih, headlampnya yang memang bikin kelihatan mirip headlamp bawahannya. makanya pas diganti headlampnya jadi kelihatan beda kan. kalau sama Fiar lebih prefer ke ini. cuma dia kurangnya motor ini tuh masih off the road. karena emang kebanyakan yang beli motor ini tuh buat trabas, bukan buat harian. cuma karena saya pakai buat supermotoan ya udahlah. kalau buat performa Bobot kenyamanan lebih prefer ke ini daripada VR 250 karena udah pernah nyoba juga VR 250 tuh berat Ya kalau kelihatan ini memang mirip cuma beda bobot sama beda bahan rangkanya aja. Apalagi, oh ya mau bentuk biaya perawatan mah ya nggak susah-sam, nggak nggak mahal. Perawatan mah oli, misalnya oli tadi itu pakai motor 5.100 itu dapat 130 ribu itu di tempat yang itu ya karena di ledeng motor tadi paling murah sebandung kalau nggak salah deh karena di tempat lain tuh motor 5.100 harganya ada yang 160 ada yang 170 dan di situ cuma 130 ya udah langganan di situ sama air radiator tadi pakai yang malup ya udah cukup lah yang malup buat harian mah kalau emang low budget pakainya yang malup lebih bagus gitu air radiator yang malup cuma berapa 340.000 tadi mah kalau ada duit mah beli engine ice engine ice atau enggak iphone itu bagus cuma kalau ada duit <laughs> udah sih perawatannya cuma gitu doang olinya pun bukan hitungan jam karena mesinnya semi SE masih semi jadi nggak full jadi perawatannya nggak hitungan jam bisa hitungannya kilometer lah atau enggak ya per bulan gitu lah, tergantung pemakaian juga sih kalau saya mah kalau karena motornya masih pemakaian dalam kota jarang keluar-keluar kota jarang hampir nggak pernah lah cuma kemarin doang sekali itu dua kali tiga kali kalau nggak salah deh itu ya paling gantinya sebulan sekali kalau misalnya pakai keluar-keluar kota terus ya dua minggu sekali pakai gantinya itu untuk masalah overheat aman kaki enggak panas kayak pakai kelek ke dua setengah kalau pakai kelek ke dua setengah maka kaki panas cuk sampai ke eh kayak di kompor anjir koknya oh ada nyaman lah pakai motor ini jadi perawatannya tuh, ya, itu doang cuma cuma oli ya tergantung pemakaian air radiator juga jarang sih saya radiator tuh karena nggak pernah habis kecuali kalau kita kuras Terus ya paling servis karbu, servis karbu juga kalau emang udah rasanya tarikan udah nggak enak ya udah servis sebulan dua bulan sekali juga atau sebulan sekali juga lebih bagus. Udah selebihnya ya aman. Kampas kopling masih ada masih ini. Persamaannya sama kayak kayak leg apa CRF dua setengah. Untuk kaki-kaki aksesoris tromolnya mirip sama CRF dua setengah. Terus untuk gear di gear sama piringan depan pakai CRF satu jadi yang bilang spare part susah sih, enggak ada sih, enggak ada yang susah spare partnya sih, udah banyak spare partnya. Dan harganya pun motornya cuma 40 jutaan, 250, 40 jutaan. Ya worth it lah, cuma kurangnya emang masih off the road, belum STNK BPKB. Kalau buat trabas, buat full trabas emang lebih worth it motor ini. Ketimbang beli WR150, CRF150, atau KLX150. Karena kalau dibawa trabas dia lebih siap dari segi mesin, performa lebih lebih enak, lebih daripada 150. Kaki-kaki bisa di-setting sesuka hati. Terus bobot lebih enteng. Jadi buat trabas tuh lebih ya lebih siap gas lah ketimbang beli yang 150. cara 150 kan atau kayak 150 kan banyak yang ngeluh performa apa mesin loyo, kan harus up mesin lagi. Ini udah pernah trabas juga kemarin nyoba dua kali. Cuma sekarang mau trabas lagi males ininya aja sih. Ganti wheelsetnya harus bongkar lagi. Udah jadi mungkin segitu aja untuk video hari ini. Cuacanya lagi kurang bagus tuh. Tadi di situ terang, di sana hujan. <tuh> aneh kan? Di sini tadi tuh kering, sampai di bawah lampu merah setia budi lewat sana udah basah, Cuk. Makanya aneh hujan di Bandung tuh Sekat-sekat hujan kayak kosan. Oke, okay, nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kita mau balik dulu tadi yang mau nongkrong di sini cuma karena gerimis daripada nanti atit kita pulang aja. Oke. Okay. See you next video.